Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kita simak persahabat ya untuk suasana di tempat acara grand opening Manja Ivan Gunawan di Margo City begitu ramai dan di sini ada kehadiran Kak Kartika Putri bersama Habib persahabat ya tentunya menghadiri acara hari ini, masya Allah luar biasa dan Lesa Lovers pun tentunya begitu kompak. Antusias, persahabatnya untuk mensupport Lesti Kejora. Mudah-mudahan, tentunya kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan bersahabat. Ya. kita lihat juga di sini, kita mendapatkan kabar yang tentunya kabar sedih, pasti yang untuk warga Konoha diinformasikan langsung oleh. Ivan Gunawan saat live persahabatia ya Karena tentunya hari ini memang yang paling ditunggu yang dinantikan itu adalah penampilan seorang Lesti Namun persahabat Bunda Lesti memberikan kabar tadi pagi kepada Ivan Gunawan Bunda Lesti kejora sedang sakit persahabatia ya Panasnya tadi pagi sampai 40 derajat Dan untuk saat ini diinformasikan juga tentunya oleh Ivan Gunawan untuk panasnya sekarang itu turun 38 derajat per sahabat. Kita doakan yang untuk Bunda Lesti mudah-mudahan cepat sembuh dan pastinya selalu ditunggu untuk penampilannya. Untuk info sakit persahabat ya tentunya Ivan Ganawan mendapatkan informasi bahwa Bunda Lesti itu sakit tipes per sahabat. Yuk sama-sama untuk semuanya terkhusus oleh Solo di dimanapun berada doakan untuk Bunda Lesti mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya Bismillah, mudah-mudahan sehat kembali Amin, Ya Rabbal Alamin Begitu banyak persahabat tanggapan dan doa yang diberikan Di antaranya dari akun Muharifin05 Ya Allah semoga cepat sembuh Bunda Abang El Amin, ada juga persahabat Tanggapan lain dari akun Hartina 2022 Semoga cepat sembuh Bunda El Amin, syafakillah Bunda El Begitu banyak doa persahabat Alhamdulillah, mudah-mudahan doa baik Dari kalian diijabah dan dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin namun, persahabatan tentunya kita juga apresiasi kepada Lesa Lovers Depok yang luar biasa. Kekompakannya untuk selalu mensupport yang terbaik. Dan alhamdulillah Lesa Lovers juga hadir di acara grand opening manja Ivan Gunawan tersahabat. Foto langsung dengan Ivan Gunawan, alhamdulillah mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semoga semakin solid ya untuk mendukung Lesler Family dan mudah-mudahan juga acara untuk hari ini diberikan kelancaran buat Ivan Gunawan, amin, Masya Allah. Persahabat, kita sedih banget ya ketika melihat idola kesayangan kita, kabarnya sedang sakit tipes, Bismillah, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan setiap harinya, buat idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat, kita lihat ya untuk kabar mengenai lagu insan Biasa, setelah dua minggu baru tergeser nih, model video dari posisi pertama, yang geser juga gak kaleng-kaleng ini, -kaleng, persahabat. Neng Jisoo, sekarang Lesti diapit oleh Queen dan King K-pop. Wah, best banget nih persahabatnya. Selama dua minggu nih, setelah dua minggu persahabatnya, model video insan biasa baru tergeser. Persahabatnya di posisi pertama langsung ke posisi kedua dan diapit oleh tentunya Queen dan King k Wow, ini keren banget! Semangat terus untuk warga konoha streaming lagu-lagu menang -lagu Lesti Pokoknya kita yakin bismillah optimis selalu untuk selalu mensupport yang terbaik karya Lesti Dan pastinya juga persahabatnya karyanya Lesti Ini memang selalu dinantikan Selalu ditunggu oleh banyak orang